Baiklah para sahabat dan saudara dimanapun kalian berada untuk menemani santai bagi kalian saat ini Bang Ibin akan memberikan informasi menarik seputar idola kesayangan Ke kabar pertama para sahabat kita awali dengan kabar spesial vitamin bahagia nih Yang tentunya disuguhkan untuk kita semua diunggah dari LST semalam Di igas pribadinya mengunggah semua postingan foto Abang L yang sedang tertidur para sahabat ya Masya Allah luar biasa banget tidurnya aja, sudah banyak gaya nih abang El ganteng dan semakin terlihat kegantengannya persahabatnya Masya Allah, kiut luar biasa mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia, amin postingan ini pun dari post kembali oleh akun sahabat Leslar Taiwan Ada kalimat kansan yang dituliskan Masya Allah Bobonya udah banyak gaya Katanya tuh persahabat ya Memang terlihat Bobo ala Abangyal ini Sudah tentunya banyak banget gaya persahabat ya Luar biasa Hingga banyak sekali tanggapan komentar Yang diberikan dari para sahabat Yakni dari akun ratih Lasendara Mengatakan di kolom komentar Perasaan kemarin ponakan aku yang dua minggu belum bisa bobok banyak gaya Bobok masih lurus-lurus aja Apalagi sampai bisa pegang dot Masya Allah Abang El bakal jadi anak cerdas dan jenius Amin ya Allah wow, Masya Allah banget ya Kita aminkan doa baiknya Dan kita lihat juga ke komentar berikutnya Diberikan dari aku Instagram Derin Rina Anjo mengatakan di kolom komentar Anak ganteng cepat binget besarnya nggak terasa baru aja kemarin masih bayi Sekarang udah bikin gemus aja Pasti jadi rebutan onti-onti -on deh Masya Allah banget ya Abang El menjadi primadona banget Masya Allah luar biasa pokoknya Selalu kita doakan yang terbaik untuk idola kita Selanjutnya kita lihat juga bersahabat ya, Kita semalam juga mendapatkan info yang mana tentunya kakak Pilar Ini lagi main sepak bola ya Bersama tim dan teman-teman Sahabatnya Masya Allah terciduk Ini diunggah oleh Bu Vol, Bu Vol ini beri kembali unggahan Dari Bang Putra Siregar Perhatikan jelas ya Bahwa itu kakak Pilar Sedang main bola Edisi rutinan malam Jumat Wah luar biasa banget Perhatikan juga di Kalimat caption yang dituliskan Fix ya itu Kang Ristoli. Lagi main bola bekel Katanya tuh aduh ada-ada ya persahabatnya <laughs> Kalimat captionnya cute banget Masya Allah Tentunya mudah-mudahan saja Inilah kesayangan kita selalu diberikan kesehatan Dan tentu mudah-mudahan segala urusan Diberikan kemudahan amin Ya robbal Alamin Dan untuk berikutnya juga Masih diunggahan buvol. Semalam juga kita mendapatkan kabar Soal Serial Cinta Abadi Leslar Ini langsung dari Bang Lintar Perhatikan Rosabeth. Sebelumnya ada yang bertanya kepada Bang Lintar Assalamualaikum Bang Izin tanya Bang Banyak sekali Laporan dari Lesla Lovers Pada abis nonton live Abang Katanya Lesla Lovers Bang Lintar bilang program CAL episode terakhir ya Bang Kata itu ini sebuah pertanyaan Kepada Bang Lintar Dari salah satu fans Jawaban Bang Lintar, ini tentunya membuat kita sedih juga persahabat ya Bang Lintar menjawab, ya Kak, soalnya kontraknya 26 doang. nanti baru lanjut lagi katanya tuh Wow, sudah dipastikan persahabat ya minggu ini adalah episode terakhir untuk cinta Amalila Selahar Tetapi kita jangan patah semangat, mudah-mudahan tentunya bisa lanjut lagi, amin banyak sekali tanggapan komentar juga yang diberikan dari para sahabat Nestlar yang dari akun warna 8954 Bismillah mudah-mudahan CAL lanjut Amin ya Robbal Alamin yuk sama-sama kita doakan mudah-mudahan cinta abad Leslar bisa lanjut lagi Amin dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Wibandeshan02 mengatakan di kolom komentar Kalaupun ini udah habis kontrak Semoga ada program Leslar Family selanjutnya Amin tuh ya. Kita hanya bisa mendoakan Mudah-mudahan Tentunya ada kejutan-kejutan bahagia Yang kita dapatkan dari keluarga besar Lesti dan Rizky Bilar Dan semoga ya Bisa lanjut lagi Dan mudah-mudahan juga ada program-program Leslar terbaru Bersama keluarga besar dan untuk berikutnya juga ini ada spesial banget nih untuk kita semua Well, Alhamdulillah Semalam juga bersahabat ya Mama Iis Dan Kak Salsa ini Nengok atau jenguk Baby L ya Wah, well, Alhamdulillah Mudah-mudahan selalu banyak orang-orang baik Yang selalu mensupport dengan tulus Dan mencintai idola kesayangan kita Masih menunggu kejutan baik dan kamar terbaru Hingga cedikan vitamin